Loh, lor. ini bisa dibilang unboxing nih. kita lihat Ip, apa, jenis, bro? Gitu. apa ini bro? Ini ini? pakai T242 Bob sama subwoofer nya rencana pakai di 3 jadi bas-bos-bos kamu mengalor mano, kamu hitam atau mengalor? Oke, mundurin lor. kita lihat. kita lihat Oke ke dini tak oma-oma lor ini. Boh, saya Seorang, oh seorang si. si ngambut tangan Lepen. belas. terus proses penurunan bloknya lur Oke ges Oke ges ges anyar kok Planar Chẳng phải là Lor. Lalu Lalu, masalah. Lalu, masalah. Lalu, lor. ini bisa dibilang unboxing buka dus dari asli. Suara nyis nyis, yang lagi. awas melicat, alon alon. Uh, oh, jangan nyis loh. Unboxing asli. Ini yang satunya. Iya. masih masib nasib shoting aja lalisa krebsnya mantap personnya lho, pakai T24, asli 2 pop baru, gres, jasih tuh, kronenya disoteng tuh, ya orang disoteng kronenya kok Cep lor. Ini proses menyambung antara speaker dan box satu dan satunya lagi. Asli, produk dari asli baru buka dus. <San -tun> Ini Di bos Teman besar bos, bos oh, lur pakai produknya Asli. Ini penurunan blok dari blok. <susur> Sampoppernya lur. Sampopper pakai 4 blok lebih planar sepikirin apa dia di rebus lapose lho pakai lapose blok planar dia pakai 4 blok lho Hello. Bapak saya. Semua isi lampo selo ini ramai-ramai. Peng to, apa ngesar? Iya, saat di Jajal. Cokelat so, ada pancopeh, kene no? Iya. surung mampul tangan pelajar ya dulu pakai ya. full a full lapose ini empat box semua full lapose double Dia pakai koknya planar empat box semua planar di power yang sudah disiapkan satu power NX empat belas ribu dari pasar yang lain belum di ke sini nanti kita lihat aja apa yang dibawa powernya. Oh, uang 6 loh, awas kaki. ya menek anu boleh misalnya gula gambar gambar punti you kalau know. pak sakat lho tuh mas bakso bakso, pak sakat tapi, masakane masuk full planar lho, planar full lapose dan pakaian arey t242 box dari asli kita lihat dan kita tunggu sampai cek sound gimana suaranya jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe agar jalan bisa berkembang jalan Oke. Mas. oh iya pakul bakso bareng atau kokey ini jenisnya ya ini jendela reng nah, <laughs> 18 Lapas Gelora. Hai, hai, hai, untuk hai, hai, hai, hai, Ini masa, iya. kita kapel, sih. Neng, karena kita ada kabel, apa ya? Aroy, sih, King. Kabel, nah, cope, Mending lho sana, lo, lo suruh mampu tangan, guys. Kamera, kamera sih. Iya, hai, untuk Ini berapa? Oke. dan persiapkan check Baksonya juga sudah datang. jauhnya bun-bun. ya, Sakira lombok sakira ramponge kingko kono Aku cek yang, yang kan oh. tadi <tuk ke dalam> Ba <ogre> siapa loh. siapa di Solo Black nonton nonton. Silakan di tali kampanye di tali agar posisi pas menghadap ke depan ke barat kita lihat dan kita coba di texonya wapernya dia pakai merkong sebetulnya yang atas ini untuk lolor yang bawah dia untuk sab saya pakai test wrap untuk sunwalker dan yang bawa pakai RTV pelan channel dengan Jackson Lor power sudah nyala dan ini untuk aksesoid juga sudah persiapan diunkan kita dengarkan untuk jackson son. operator namanya Hari. Notes persiapan untuk putar lagu. Oh, tap. mix activated. Activated. activate jam battle mix activated is activate